Berselancar di atas pasir bisa jadi sebuah kegiatan memacu adrenaline yang cocok untuk semua kalangan. Dan karena berada di atas pasir, wisatawan tidak perlu takut cedera parah ketika jatuh. Sunboarding di gumuk pasir biasanya dibanderol dengan harga 70000 per papanya. Tidak ada batas waktu, para wisatawan bisa berseluncur ria dari pagi hingga tempatnya tutup.